Hey hey hey yo, welcome kembali lagi bersama adiknya Lot di sini ya. Gua ucapin selamat datang bagi yang baru pertama kali mampir dan lihat channel gua lihat video gua ya bosku. Oke oh, semoga kalian dimanapun kalian berada selalu sehat dan dilindungi oleh yang maha kuasa ya bosku. Jangan lupa kita juga harus berdoa untuk diberikan keberuntungan juga ya bosku ya. Siapa tahu dewi fortuna lebih cepat datang ke kita ya kalau kita berdoa tapi nggak lupa gue ingetin lagi ya game ini hanya untuk yang 18 plus ke atas ya bosku bagi yang bagi kalian yang belum sampai 18 tahun ke atas belum boleh ya bosku karena ini game yang penuh resiko dan penuh emosional ya bosku kalau kalian mau lihat-lihat aja silahkan boleh ya bosku kalau lihat-lihat aja siapa tahu ini menghibur kalian karena tujuan tujuanku membuat video ini juga emang hanya untuk menghibur ya bosku ya jangan jadikan game ini sebagai sumber mata pencaharian atau menjadi pekerjaan ya bosku ya main game ini adalah untuk memberikan hiburan kepada kita setiap harinya ya mengisi waktu luang, mengisi waktu sepi di antara dinginnya hari yang tanpa hadirnya seorang kekasih, anjay! Seorangnya kekasih, puitis banget. Buat banget, gue jadi puitis ya, bosku. <laughs> Oke, lanjut aja, bosku. Bagi kalian yang mau tahu tentang link RTB, link daftar di situs yang gue mainin ini, link grup WA yang gue sering bilang itu, langsung aja cekidot. Jackie terus ke tentang channel gue ya bosku langsung di tentang channel udah gua taruh semua linknya lengkap di sana ya bosku link RTP link untuk daftar di grup untuk daftar di grup untuk daftar di situs gacor yang gua main ini, ini dan untuk daftar untuk masuk ke grup yang gue bilang itu ya. Langsung aja cek cekidot bosku, langsung cekidot ke tentang channel di sana lengkap banget ya bosku. Atau bisa cek-cek juga di kolom komentar nanti gua taruh link untuk daftar grup di eh untuk daftar grup untuk masuk ke grup wa ya, kita ya bosku ya kayaknya daftar daftar daftar ya ya malu lah karena kita kan sering deposit ya. Gue udah sering banget coba. Uh mantap santunan bosku bos mantap sekali sensasional langsung blusku bar kita bayar 40 puluh langsung dikasih sensasiional yang mantap sekali ya bosku langsung dikasih sensasiional oke bosku udah terbukti ya kalau game dan website yang gue mainin ini lagi gacor gacornya bosku lagi gacor gacornya gacor sekali bosku pokoknya mantap sekali Joe Marco Joe Marco top ya bosku nice banget bosku nice banget Oke okay, mantap sekali ya 65000 ya bosku ke-9 langsung dapat 65000 nice banget Baru awal-awal ih mantap Yoi yoi tambahin lagi bomnya Oke okay, segitu aja udah cukup ya bosku 24000 sensasional lagi bosku Gila nggak bisa sensasionalnya bosku Walaupun cuma 24.000 tapi sudah sensasional bosku Karena ya kita mainnya di bet-bet receh aja bosku jangan di betul-betul gede ya busku modal receh ya bosku ya gua males untuk depo lagi ya gua depoknya di di ini aja lah di sini aja nih depoknya sekali aja depo langsung aja langsung ya langsung sisain ya. dari kita withdraw sisain buat main besok sisain buat main besok jangan kita depo terus ya lebih depo sekali withdraw nya lima kali kalau bisa ya kalau rungkat lah kalau depo, depo lagi kalau rumkat aja kalau nggak ya jangan depo ya bosku Orek oh, bosku mantap sekali ya bosku ya. hubungnya uh, bosku nice mantap sekali bosku Oke okay, gila 20.000 ya saya ingin cuma seribu, jadi cuma dapet 20 ribu bosku <tuh> apa-apa bosku nice banget ya lu lihat sendiri udah dapet seratus ribu udah kali dua kali tiga modal dari modal awalnya bosku yang mantap sekali bosku Oh right, my bosku mantap sekali sensasional bosku auto sensasional bosku. Ya, mungkin ya orang sensasional kita Oke masih ada empat lagi ya sebuah so, dinikmati nih dulu bosku diperhatikan pola-pola ya jangan sampai ketinggalan pola-pola gajornya jangan lupa like-like komen dan subscribe juga ya bosku like yang sebanyak-banyaknya komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar lalu bisa tanya apapun tentang permainan game ini ke gue ya bosku bisa langsung di kolom komentar atau bisa juga di grup WA bosku nah pisangnya oke okay, mantap <tuh> oke okay. udah kita langsung coba al ini ya beli 200 ya 200 120 ah, okay, ya al lah ya kan cuman bisa gitu ya kalau bisa 240 juga udah gue beli 240 kita coba alin aja biar cepet ya bosku <tuh> biar kita dapat yang mantap ya. mantap sekali uh langsung waktu sensasional lah bosku pecahnya mantap ya bos ya, langsung bomnya juga dapat sepuluh 10 jadinya lima tambah lima bosku mantap sekali auto sensasional bosku jangan di skip-skip ya woski ya, auto sensasionalnya sensasionalnya jangan di skip, -skip. all right Oke okay, alright bosku mantap kali lima bomnya pisang magol pisangnya Oke okay, permen nih biru ya Wih dapat bosku kita dapat tambahan vspin 5 lagi bosku nice Oke okay, kita santai-santai dulu ya semoga aja udah bom kali 10 enggak pecah bosku parah Idi yo eh, nggurun mantap ini dia. Jadi kali 18 ditambahin lagi bomnya 3, bosku. Oke, ini auto sensasional pasti sudah pasti ini sensasional yo. Nice banget. Oke, okay, alright. Yo. 93.000, ya, bosku. 3.000 kali 18. Eh, 18 sih. Ya? Oh, lebih, cuy. 21. Bomnya 21 jadi tadi. oke okay, bro jangan lupa like-like ya harus di like like sebanyak-banyaknya bosku komen juga apapun yang kalian komenin silahkan bebas sih ya, bosku yang mau komen negatif-positif atau mau komen apapun ya yang nggak jelas pun terserah yang penting komen aja bosku ya Uh, anjir ke-15 connect lu ayo tambah lagi tambah lagi free spinnya tambahin lagi mongko nice, mongko, oke okay, bosku. Bomnya banjir ya, percaya bomnya Mega Youngs, young Sky, young sky. Dapat Mega kita bosku. Oke, okay, kayaknya kita wd aja ya. Udah dapat hampir 400 ya bosku. Jangan lupa like, like, comment dan subscribe nya ya bosku. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you guys, bye bye, alright, goodbye.